Oke okay guys, ketemu lagi dengan gue Pinjol 105 Production. Kali ini gue akan buat sebuah tutorial bagaimana cara membuat thumbnail custom ya untuk video background kita yang ada di depan video YouTube kita setelah kita upload biar agak menarik dan banyak juga yang tontonnya oke okay guys sebelum itu jangan lupa like, comment dan subscribe nya oke okay guys ditunggu sampai ketemu di video sanjita simak terus videonya jangan lupa subscribe, subscribe itu gratis guys gratis gak bayar oke okay, simak ya ikut videonya oke okay guys ini dia bagaimana cara merubah, cara membuat terminal custom ya cara membuat terminal custom untuk video tampilan kita saat kita upload YouTube agar lebih menarik dan banyak viewer ya oke okay, jangan lupa like comment dan subscribe nya oke okay, ini dia kita gua menggunakan aplikasi Picslab ya kita buka dulu aplikasi Pixlab-nya. Nah, setelah kita buka Picslab kita pilih ke ini yang seperti ini kita di sini kita cari dari galerinya setelah dari galeri kita buka, kita pilih gua ambil ini hasil screenshot gua pas gua buka di video sebelumnya ya pas videonya. Nah, ini kita ratakan dulu. Ini banyak banget tuanya. Di kita ambil dulu. Gue ambil posisi yang seperti ini. itu langsung seperti ini. Nah, di sini kita langsung ke. Ini kita rubah aja di sini. apa yang mau kita rubah. Cara jumlah boleh subscriber yang hilang dari channel kita channel kita eh. oke nah setelah ini kita selesaikan yang kurangnya kita kesini dari sini taupan kita ubah lebih kecil Sedikit, ya. Kalau pakai kurang 97, lalu kita rubah warna Misalkan dari sini, saya ambil warna kuning, kuning, baru kita rubah di ini. Ini juga kita rubah ini. Tonnya, bebas, ya. Nah, ini so oh, situ kita, nah, nah, kita nah, ini kita bikin buat lebih menarik nah, ini sama nah, warna merah nah, struk sampingnya gue tebalin shadow gua rubah gua kasih warna biru agak ya, lebih terang guys nah ini kalau kecerahan ya setelah seperti ini ini kita simpan kita save kita save kita di sini. untuk pengenjinya baru ribu pakai yang custom custom pengen dua pakai tujuh ratus ini pakai 400. lalu kita simpan tersimpan tersembunyi kita kita, kita buka kita YouTube nah, dari sini baru kita masuk ke pengelola video nah, ini guys, loading guys setelah pengelola video kita pilih yang video pertama ya, yang mau kita ubah akhirnya depannya kita ubah ya, ini dia. Oke, biar kita berubah ini nah ini akhirnya siluruh kemarin nah ini dia kenang berubah kalau pakai yang ini, yang tadi kita lepasnya. sesinya jadi udah berubah, kan? Tampilan lokal. 이게 또 di 이+